yo what up geng balik lagi dari channel gua detektif slot ya si penyelidik slot Gakson gotcha hari ini oke nih hari gua bawa peralatan 187.000 guys ya dan langsung saja kita gason gotcha ketika punya di spin cepat aja di spin cepat di 20 kali guys ya oke okay. <coughs> oke okay, ini kocongan pertama udah dikasih petirannya tapi belum dikonekin ya semoga itu jadi petanda kalau bahasanya hari ini kita bisa bawa pulang jutaan rupiah guys oke okay. Aku ya, juga cukup penasaran ya Cukup penasaran gue di hari ini akan dapat berapa guys ya. Ada kejutan apa hari ini ya Oke okay, ini tampil 6.000 dikali 8 dapat ribu ya Lumayan ya untuk rokok dua bungkus guys oke okay. oh ya yeah. sini gue mau informasikan kepada kalian semua yang lagi nonton ya kalau gue masih setia ya gue masih stay bermain di gameplaynya retro 777 guys ya ingat tujuhnya tiga kali ya jadi buat kalian semua kebingungan cari situs yang dimana gacor cari situs yang mana yang the best ini gue rekomendasikan buat kalian semua langsung gaskan bareng gue di retro 777 guys ya oke okay. ini situs paling gacor dan terpercaya guys ya gue selalu menang guys saya gue selalu profit di sini ya ya kalau kalian masih meragukan kalian bisa cek sendiri di video gue sebelumnya udah pernah gue upload ya ya kalau kalian beruntung kalian bakal gila gila gila coy dikasih kali 10 nya 2 ini ya anjir tambah sebelas ribu dikali 20 jabrek langsung coy ya dikasih nice 224 ribu, coy ya ya hitung hitung lumayan ya gila gila gila gila ini sepertinya gue mencium aroma aroma gacor sih hari ini ya <tuh> oke okay. oh ya lagi nonton ya Apakah kabar kalian semua gue doain kalian semua itu selalu siap sehat selalu uh, dilancarkan rezekinya dilancar juga dilancarkan juga segala urusannya dimanapun kalian berada ya oke okay. oke okay, ini kita langsung gaskan aja ke pola selanjutnya <coughs> di spin cepat 20 kali lagi ya ini gua coba tarik-tarik panjang guys ya dari panjang kita lihat di 20 spin ini isinya ada apa guys ada ya, sedikit membosankan di luar ini guys ya karena karena yang masih yang bikin terpancing adrenal, adrenalin gue sedikit itu ya yang tadi guys ya kali 10 nya ada dua ya jadi gue sedikit terpancing itu tapi masih belum belum memuaskan lah ya dan kemenangan kita juga balik lagi ke saldo kita yang kayak gini seratusan ya tapi nggak apa-apa kita jangan pesimis ya jangan pesimis jangan negatif thinking yaitu awal dari kita kemenangan guys ya awal ke dari kemenangan Oke okay. ini coba gua kerja ke Spin Turbo 20 kali oh, ya buat kali semua nih ya uh, kalau kalian mau join di grup telegram ya uh... <tuh> linknya ada di kolom komentar ya Jadi kalau kalian mau join silahkan diklik linknya langsung join bareng gue di sana ya oke okay, tambah 17.000 dikali berapa tadi itu ya kenapa gue rekomendasikan grup telegram gue juga ini ya di sana juga uh, <tuh> yang di mana grup telegram ini ada updatean pola satu kali 24 jam guys ya juga ada <tuh> juga ada informasi-informasi uh, jam berapa gacornya guys ya seperti hari ini Gue dapat informasi bahwasannya jam 10 malam lagi gacor-gacornya guys ya Kenapa? Ya gue perhatikan ya guys ya Kalau gue perhatikan memang di sini cenderung jam 10 malam itu memang gacornya guys ya Jadi kebetulan juga hari ini diinformasikan bahwa bahwasannya jam 10 malam itu lagi gacor-gacornya guys ya jadi ini gue sudah pulang kerja tadi habis beres-beres gue langsung gaskan ke Gates of Olympus yang ada di Retro 777 guys ya Oke ini kita langsung gaskan ke pola selanjutnya di spin cepat 20 kali ya ini kenapa gue 20-20 terus karena Kalau 10 terlalu singkat guys ya takutnya kepotong ya kepotong RTP nya guys ya jadi gue coba tarik panjang ya Oke, jauh ya buat kalian semua yang lagi nonton ya Yang masih setia nonton sampai detik ini Thank you banget ya Dan thank you juga buat kalian semua yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like-nya, dibantu share-nya Ketika teman sekiranya Penggila slaughter kayak gue juga guys ya Jangan juga di, uh, jangan di lupa juga ya ini ya Dibantu subscribe, nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi-informasi baru dari detektif ya Karena gue juga selalu aktif gali-gali TKP-nya TKP-nya apa ya ini? Gates of Olympus guys ya, ya Jadi kalau kalian... <coughs> eh uh, bingung cari pola bingung rakit polanya gimana ya ini gua setiap hari ada updatean-updatean pola baru guys. pola-pola gacor ini buat kalian semua ya. ya Oke, okay. jangan sampai ketinggalan lah. Oke, okay. masih belum ada tanda-tanda ini guys ya. Tapi gua masih belum bisa nyerah nih Gua masih belum bisa nyerah nih ya. Ini gua coba tarik lagi panjangnya, di cepat 20 kali lagi guys ya. Zop berat kali 10 udah ada tadi petir biru ya Dari tadi petir biru ya Yang pecahnya selalu di 200.000 guys Tapi masih belum pecah Jack, Masih belum dikasih Jack punya topik Petir biru lagi guys ya, Kali ini JP berapa nih Tuh 200.000 lagi Lagi-lagi 200.000 guys ya Ada apa dengan 200.000 ini Jangan-jangan nah ini petanda Jadi dikasih 2 juta guys ya 100 100 ribu tembus 2 juta kan memang hebat banget guys ya memang wah itu sih itu sih super gacor guys ya tapi ya mudah-mudahan bisa ya mudah-mudahan dengan pola yang pola racikan pola rakitan gua bawakan yang hari ini bisa tembus segitu banyaknya Oke okay. oke okay. ini petir biru lagi enggak nih Aduh gak ada aduh ini ke kebiasaan kakek ini memang enggak pernah berubah dari dulu guys ya kalau suka petir, petirnya suka terlambat guys ya Oke okay, ini tambah dari tadi kalau kalian perhatikan detail ini tambah memang dari tadi bagus banget guys Oke okay. film gue dapat skecer ini ya film gue dapat skecer nih Oke okay, dikasih gelasnya dipecahkan batu birunya oh skece sudah nyantul dua ah, Apakah apa dikasih skater di sini? Ih gila pecahnya coy batu kuningnya. Oke anjir skater sudah tiga satu lagi dong kek. Anjur beneran coy ya, beneran coy. Berarti dugaan gue benar guys, ya. karena gue udah mencium aroma aroma skater ini guys. Mantap lah, ya. dikasih skechersnya ini ya. Wajib aja deh, dimana skechers gratis itu sama dengan profit ya. Ini sering banget gue bilang ke kalian semua ini kalau skechers gratis itu profit ya. Jadi, kalau dikasih berapa pun, kalian harus bersyukur, guys. Oke, okay. penggali kita masih kali dua aja ya. Spin kita ada sembilan ini, tengok ini sembilan ini bisa, uh, bisa dikasih apa ya? Oke. Okay. Oke okay. tambah tiga angkat kek Oke okay, dipecahkan lagi batu biru kalau nggak gelasnya nih Oke okay, batu biru gelasnya juga dipecahkan ya jam pasirnya batu hijaunya diangkat juga kali tiganya guys ya kali lima Oke okay. mantap dikasih Mega 294.000 coi ya Gak apa apa? untuk hitungan sketser gratis ini udah mantap banget coi ya bisa menang sampai 400.000 segini Oke, okay, diangkat lagi. Waduh, enggak dipecahin batunya. Oke, okay, kali ini dipecahin. Ini ada kali ini tambahan sketcher ya. Hmm, hari ini tampilannya bagus banget, coy. Kali lapannya gak dicantolin, last dong. Anjir lah ya, nggak dikasih ya, 429.000 Kalau udah profit gini memang enaknya cawak aja guys ya. Ini gua habisin dulu nih pola, uh, pola polanya nih guys ya, gue habisin dulu ini habisin ini gua mau cawak guys. Ya, kalau enggak disedot lebih banyak lagi. Oke, okay, dikasih lagi cek penutupannya ya. Last oke okay lah, gue mau cawak guys ya. Thank you buat kalian semua sudah nonton. mudah rezeki besar selalu, minta kalian sekian orang TKP hari ini. Adios.